Warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera teman-teman sekalian. Uh, kali ini saya ada laptop Asus X45A, uh, prosesor Celeron. Di sini kendalanya laptop ini tidak tampil ya. Sedangkan indikator semua normal dan ampere itu ada 0,65 di sini kelihatan tapi display tidak tampil kita coba bongkar, kita coba piksa sini ada tegangan 19. tegangan utama dan ada bagian 5V itu normal, 3,2 juga normal. 1,5 juga normal. semua tegangan ada. Ini Vcore 1,1. Nah, di sini dia VGFX 0,0. Jadi tegangan untuk PGA ya, VGFX itu tidak ada Saya coba periksa bagian SPI dan LPC sini pada kaki satu ini laptop kondisi nyala dari tadi dan uh, sepertinya sinyal SPA nya normal ya jadi BIOS itu enggak ada masalah Sekarang saya coba bagian SPI Ini ada indikasi bahwa chipset itu bermasalah uh, apa Spektrum pada bagian LPC itu Dia cuma nyala sebentar dan tidak ada respon kedua dan ketiga Jadi cuma respon pertama gitu aja Dan biasanya uh, sinyal seperti ini mengindikasikan bahwa chipset atau jalur komunikasi antara chipset dan KBC itu bermasalah dan yang rusak itu biasanya adalah uh, lebih sering pada chipsetnya bukan pada KBC dan ternyata ini lumayan panas ya agak hangat dan sepertinya laptop ini harus diganti chipset uh, saya akan uh, lepas dulu chipsetnya nanti saya bongkarkan dari main bot lain saya ganti saya rebol karena ini sudah persetujuan dari pelanggan saya bahwa chipsetnya cukup menggunakan yang bekas atau repor bisa saja untuk menekan biaya. sesuai so, permintaan pelanggan saya uh, jadi untuk chipset penggantinya itu diambilkan dari pot lain atau kanibal, jadi ini adalah proses refurbish jadi yang nanti kita gunakan itu bukan chipset yang baru, jadi saya ambil dari pot ini, ini adalah pot samsung dengan chipset hm76 kalau yang tadi yang rusak itu adalah hm70 jadi sekarang saya update saja sekalian jadi HM76 karena HM70 itu cuma bisa menggunakan prosesor Celeron atau Pentium 4 aja, tidak bisa uh, dual core ya tidak bisa menggunakan Core i3 kalau pakai Core i3 nanti dia tiap setengah jam dia akan mati atau restart gitu tapi kalau dengan chipset ini HM76 mainboard yang tadinya cuma bisa menggunakan Celeron bisa menggunakan prosesor Core i3 sampai Core i5 generasi 2 dan generasi 3 proses pelepasan chipset ini kita harus hati-hati karena chipset ini harus kondisinya itu masih bagus jadi kita tidak, tidak boleh dan kita menggunakan level station jadi sudah nyampe 185 celcius atau uh, chipset ini sudah kelihatannya bisa digeser kita langsung lepas ya supaya chipsetnya itu tidak rusak saya biasa menggunakan bantuan blower seperti ini uh, karena rework station yang saya gunakan IR yang tipe lama yang tidak terlalu panas bagian apa bagian atasnya ini jadi saya biasa bantu pakai blower ini sudah terlepas dan mudah-mudahan chipset ini bisa digunakan di mainboard yang Tadi. Sekarang uh, chipset ini kita harus bersihkan timahnya, kita buang seluruh timah yang bekas itu dan kita bersihkan nanti pakai kabel wig dan kita pasang lagi timah uh, yang baru. Tim apa? Kita ribol ya namanya. Ini adalah proses ribol. Thank mm -hmm. you. Ini merupakan bagian atas sesi yang e, cukup membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Jadi, biasanya ketika kita memasang timah dengan stensil itu, itu, nanti ada beberapa timah yang geser, ya, tidak pada posisi yang kita inginkan. Jadi, kita harus mereposisi, menggeser timah itu ke posisi yang semestinya. Jadi kadang ada lumayan banyak yang bisa sampai 10 gitu. Dan itu cukup membutuhkan kesabaran ya. Jadi harus kita geser, kita kembalikan ke semula. Itu biasanya ada beberapa faktor. Yang pertama, kita terlalu banyak menggunakan fluk. Atau fluk itu tidak rata pada permukaan. Uh, timah uh, pada permukaan chipset yang ini dan ada juga karena stensil yang kita gunakan ya stensil yang kita gunakan itu kurang presisi jadi ya timah ketika kita angkat timahnya tidak pada posisi yang semestinya jadi kita harus uh, perhatikan kalau ada yang gandeng ya kita harus lepas kita ganti lagi satu-satu lagi sudah selesai semua timah sudah terpasang ya terpasang pada pin pada semua pin yang ada pada chipset ini semoga chipset ini tidak rusak ya karena sudah dua kali proses pemanasan dan kita sekarang akan melepas chipset yang rusak pada mainboard Asus X45i ini dan kita gantikan dengan chipset yang sudah kita siapkan lagi. Untuk proses pelepasan pada mainboard yang mau kita baikin itu perlakuannya berbeda ya. Kalau tadi kita itu mau ngambil chipsetnya, berarti kita harus ya, chipsetnya itu tidak boleh terlalu panas eh, dan apa? Pemanasannya itu kita bisa dititik beratkan pada mainboard, tapi kalau di sini ini kebalikannya, ini kan chipsetnya sudah rusak, jadi kita blowernya itu pada titik chipsetnya aja. Jadi jangan sampai terlalu panas pada bagian mainboard, karena di situ ada di sekitarnya ada beberapa komponen yang tidak bisa kena panas terlalu berlebihan, seperti kayak kapasitor. Uh, itu yang paling paling ini ya paling paling riskan ya jadi kalau dia kena panas dia biasanya rusak. Proses penggantian chipset sudah selesai. Sekarang kita tunggu mainboard dingin. Ini chipset time 70 yang rusak dan kita ganti m 76 supaya prosesornya bisa menggunakan Core i5. Saya pakai Core i5 generasi 3. Di sini ini adalah prosesor yang Celeron. Kita pasang sekarang prosesor Core i5 generasi 3 atau EV Bridge ya mudah-mudahan laptop ini bisa tampil seperti yang kita harapkan semua proses uh, ripple dan pergantian chipset sudah selesai dan sekarang kita tinggal mencoba uh, kita nyalakan kita colak charger dulu tapi ini langsung nyala dan ampernya 0,67 ya dan tampil uh, di sini terbaca prosesor Core i5 Alhamdulillah berhasil Oh ya terima kasih pak teman-teman semua yang sudah menonton semoga bermanfaat